serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar bahagia dan plusnya kabar-kabar menarik dari Leslar tentunya. Baiklah para sahabat Leslar, walaupun kalian berada untuk menemani santai pagi kalian saat ini, Bang Ipin akan menyuguhkan kabar spesial nih, persahabat ya dari Lesti dan Bila. Ke kabar pertama persahabat ya kita awali dengan info yang sangat membahagiakan sekali Karena Papa Bilar sudah dipastikan fix Ini akan tampil di acara ketawa itu berkah TransTV Mulai hari ini persahabat ya Senin 20 Juni 2022 Jam 18.30 waktu Indonesia Barat dicatat jamnya, biar gak ketinggalan, kita nanti malam akan menyaksikan acara Ketawa Itu Berkah TransTV. Idola kesayangan Rizky Bilar sudah dipastikan akan menjadi bintang tamu di acara tersebut. Dan kita simak juga persabat ya ini info resmi langsung dari akun Ketawa Itu Berkah TransTV. Duh Besti, jangan lupa ya hari Senin 20 Juni 2022, akan ada Papa Ganteng, Rizky Bilar nih di Ketawa Itu berkah Trans TV Duh bakal seru banget gak sih Besti, just stay tune hari Senin jam 18.30 waktu Indonesia Barat di Trans TV Duh persahabat, ini info penting ya dari akun Ketawa Itu berkah Trans TV langsung dan banyak sekali antusias nih persahabat ya, untuk menyambut. Rizky Bilar di acara tersebut salah satunya Anwar. Anwar BAB, persahabat ya. Ini juga senang dan happy banget nih kedatangan Rizky Bilar di acara ketawa itu berkah. Trans TV, masya Allah, banget ya. Sampai Anwar aja bilang jangan bawa-bawa bunda Lesti katanya tuh. Aduh, cute banget ya, Anwar. Seneng banget, happy banget bisa tentunya bertemu dengan Papa Rizky Bilar di acara. Trans TV, acara ketawa itu berkah. Di postingan ini pun tentu banyak sekali tanggapan komentar nih persahabat ya, yang diberikan Dari akun Instagram Ratih Lasandara disitu mengatakan Anwar cari masalah mau dijambak ya sama Bunda El <laughs> Ini gara-gara enggak -gara disuruh ajak Bunda Lesti kata Anwar persahabat ya Langsung di sini komentar banyak sekali nih dari sahabat Leslar dari Hamidah 5802 juga ikut menanggapi, ya udah diteriak-teriakin sampai kupingnya pengang katanya tuh. Tuh persahabat ya, kalau Bunda El marah tahu sendiri kan suaranya. <laughs> Ini sih cute banget ya, mudah-mudahan satu paket bisa tampil di acara... TransTV persahabat ya, kita sebagai warga konohan selalu mensupport dengan baik, selalu solid dan kompak terus untuk mendukung yang terbaik buat Lesti dan Rizky Bilar Dan berikutnya juga persahabat ya, kita lihat mesin diunggahan yang sama ketawa itu berkat Trans TransTV, kali ini memposting video saat Bunda Lesti Papa Bilar ini liburan ke Turki Kali ini postingannya sepaket di persahabat ya Sebelumnya hanya Papa Rizky Bilar saja Dan kita simak juga persahabat ini info semalam Aduh Lestlar emang no debat deh bikin envy seumat bumi Senin 20 Juni 2022 pukul 18.30 waktu Indonesia Barat hanya di trans TV. Wow kali ini warga Konoha persahabat ya Dibikin penasaran apa mungkin Lesti Rizky Bilar ini akan satu paket tampil di acara tersebut kita simak persahabat ya Banyak sekali tanggapan komentar juga yang diberikan Dari Seriputan DR mengatakan Persahabat, min sama Kak Lesti juga kan? Katanya Tuan, sebuah pertanyaan Ada juga jawaban nih persahabat ya Dari Kembangai mengatakan Banyak pengen ngundang tapi Lesti itu susah kalau diundangnya Bukan untuk promo atau bahas karya Jadi jangan terlalu berharap say Katanya Tuan ini juga beberapa tanggapan kalau Bunda Lensi katanya nggak mungkin hadir di acara tersebut. Ada juga komentar lain persahabat ya... ...dari akun Instagram... ...Irawati Anuskor 75... ...Alhamdulillah... ...nampaknya ada Bunda Lesti juga... ...siap pantengin TV nih... ...katanya tuh... ...wow... ...ada yang beranggapan juga... ...kalau Bunda Lesti hadir... ...persahabat ya... ...kita lihat aja nanti malam... ...semoga ada kejutan... ...bahagia... ...surprise... ...yang tentunya... ...membuat kita semakin bahagia... ...happy... ...langsung disuguhkan oleh Lestari ya... ...kita doakan saja yang terbaik... ...semoga semuanya lancar semuanya dipermudah kemudian persahabat disimak juga ini ada sebuah info persahabat ya, dari akun ketawa itu berkah trans TV mengenai Rizky Bilar yang akan menjadi bintang tamu kita salpok dengan sebuah kalimat yang diposting kita suruh klarifikasi yang viral kali ya semangat Rizky Bilar wow Kayaknya bakal ada sesuatu nih persahabat ya Papa Bilar diminta klarifikasi yang lagi viral katanya tuh Kita tunggu saja kejutan yang akan diberikan Kita sebagai fans sejati harus selalu support yang terbaik Kemudian persahabat disimak juga di Unggahan Langit Musik ya Ini menginfokan Untuk semuanya jangan lupa mendukung Bunda Lesti Kejora di Anjang Telkomsel World 2022 di kategori favorit solo singer, kita wajib dukung Bunda Lesti, mudah-mudahan bisa mendapatkan piala penghargaan. Karena para aja ya, untuk waktu voting itu sampai pukul 23.59 waktu Indonesia Barat sampai nanti malam, kita gaskeun. Mudah-mudahan ya, kekompakan kita semakin solid mendukung karya-karya terbaik dari Lesti maupun Rizky Bilar. Berikutnya juga para sahabat ya Bang Umin akan mengingatkan jangan lupa nanti sore ada acara Poles Kepoin Lesti di aplikasi video.com Jangan lupa juga untuk warga Konoha mendukung, mensupport acara Bunda Lesti, salah satunya acara Poles Kepoin Lesti yang akan hadir di aplikasi video.com Yuk sama-sama kita support yang terbaik Dan selanjutnya kita intip ke akun TikToknya Papa Bilar Perhatikan video TikTok yang diunggah oleh Papa Bilar saat Jailin Abang Fatih, ini viewersnya juga sudah mencapai 3,3 juta. Wow, Masya Allah banget ya. 3,3 juta kali ditonton untuk TikToknya nya Papa Bilar. Bangga banget ya, dukungan semakin banyak dari orang-orang yang selalu tulus mencintai keluarga Liaslar. Kita masih menunggu kabar baik dan kejutan bahagia selanjutnya. Jangan kemana-mana persahabat ya, tetap stay tune dan pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru